Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Di PPKM ini teman-teman, ini saya coba untuk uh, jawab pertanyaan dari rekan-rekan semua di live kemarin, ya. <tuh> di sini teman-teman, uh, saya akan share uh, RDP untuk mining katanya ya. Aduh, ini sebenarnya saya nggak suka sih ya untuk mining-mining itu kan dia pakai CPU ya pakai CPU-nya berlebihan ya untuk ke RDP-nya itu cukup jadi beban ya jadi RDP-nya itu cepat mati biasanya ya teman-teman. Lagian penghasilannya juga nggak menggiurkan ya jadi kalau seharian itu bisa cuma dapat cuma rp rupiah gitu kan tapi nggak apa-apa teman-teman ini saya share ya. Ini teman-teman saya ada dari Collab ya dari Collab dan di sini uh, scriptnya nanti di linknya ya dan link ini nanti di share di live streaming ya teman-teman. Nah ini tinggal kayak gini aja teman-teman uh, tinggal pencet usernya tetap jalankan ya jadi usernya ini dipencet di fly lalu nanti dia uh, nge-root sendiri teman-teman ya. Dan untuk mining ini wajib dinyalain nih SSH-nya ya. Jadi nanti biar di terminalnya nanti bisa dipanggil ya. Kayak yang mining itu kan uh, filenya disimpannya di Google Drive ya, di Google Drive atau di uh, cloud cloud yang lainnya di tempat penyimpanan teman-teman. Nah ini untuk untuk usernya udah aktif. Lalu kita aktifkan RDP-nya dulu. Nah RDP-nya dulu. Nah, di sini kan minta link nih. Nah, di sini nih Remote Desktop Google, teman-teman klik kanan, buka tab baru. Nah, teman-teman nanti bakal dikasih link seperti ini. Kita mulai aja. Lalu berikutnya lalu izinkan. Nah, di sini dicopy Debian Linux ya. Nah, ini Debian Linuxnya di copy lalu pastikan di CRV. Nah, di sini. Lalu kita fly RDP-nya sampai aktif teman-teman lalu nanti kita setting untuk SSH-nya untuk uh, yang mining ya uh, SSH-nya itu di setting teman-teman nah ini SSH ini setelah ini ya setelah RDP ya sebelumnya kopi dulu teman-teman lalu ngudut dulu biar santai teman-teman nah pokoknya nyalain dulu biar santai ya apa apa sambil nonton ini juga teman-teman ya Santai aja, karena nunggunya lama teman-teman. Kita bisa main ludok dulu, ya, atau catur dulu teman-teman. Ya. Oke, yang penting uh, di sini uh, saya share sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semua, ya, yang bisa dipakai untuk kebutuhan teman-teman semua. Ya. Nggak peduli ini siapa atau apa ini, tetap aja ini. Bisa bermanfaat untuk teman-teman, asalkan bisa dipakai silahkan pakai Atau mau di-share ulang, mau bikin konten seperti ini silahkan teman-teman ya. Yang penting semangat dulu aja. Ya nanti juga, nanti juga feel-nya kena ya teman-teman semua, nanti bisa jalan dan maju dan dapat penghasilan dari konten teman-teman ya. Itu yang saya harapkan tuh kayak gitu tuh. Jadi eh, semua yang saya share itu jadi bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah ini udah hampir jadi nih ya Ini lagi instalasi Biasanya nih lama nih sampai 4 menit ini nggak di skip sama saya Biar teman-teman paham ya Ini nggak ada yang di skip-skip ya Supaya nanti teman-teman juga Bisa paham oh caranya kayak gini nih Bikinnya kayak gini gitu kan Nah untuk untuk pinnya Pinnya itu 6 digit teman-teman bebas mau Satu-satu satu satu 6 kali Mau satu dua tiga empat lima enam gitu kan Nah, nanti ini perlu nih, ingat-ingat ya, ini diisiin nih, nanti di, di RDP-nya ketika kita mau login ya, teman-teman. Setelah saya upload video ini, nah mungkin saya langsung live ya, teman-teman, ya untuk bagikan alamat linknya Biar nanti teman-teman bisa langsung pakai. Ini udah sukses. Ini udah sukses, lalu kita install dulu. Kalau mau yang butuh drip, silahkan tinggal play dulu dripnya ya untuk harddisknya jadi untuk yang upload download re-upload di RDP ini ini dipakai nih ya Google Dripnya tapi saya nggak nggak pakai Google Drip karena terlalu ini biar ini cepet paling enjekok aja untuk SSA-nya karena ini membahas tentang uh, komentar kemarin yang butuh RDP untuk mining gitu ya nah ini nya kumpulin aja teman-teman ya udah jadi ya kalau yang belum tinggal kita ketik di sini aja Njirock. Nah. Lalu teman-teman nanti daftar aja di sini nih. Dengan njirock Ya. Nah, tinggal daftar aja email masukin email lalu daftar atau masuk lewat via Gmail bisa atau email dari TenMail bisa ya. Ini tinggal paste di sini. Lalu kita play ya. Untuk Njirock-nya. Atau teman-teman bisa klik dashboard ng-rock. Jadi dia uh, nanti kelempar sendiri. barat kayak gini nih. Buka tab baru. Nah nanti teman-teman masuk ke sini. Ya sama aja ya. Kayak ini ya. Nah gitu teman-teman. Jadi tinggal diisi aja. Udah disediain ya. Nah ini teman-teman udah aktif juga. <tuh> Untuk SSH-nya udah diinstall Dan nanti uh, di sini dia dikasih. Nah ini nih. Dia dikasih IP. Serta ini. apa uh, Maksudnya. Ya, nanti untuk SS nya, untuk yang mining ya. Nah, lalu kita coba ya, teman-teman, untuk masuk dulu ke RDP nya. Nah Ini kan udah jadi nih, RDP nya kita masuk dulu aja ke RDP. Nah, seperti ini, kita jangan klik mulai lagi. Akses jarak jauhnya diklik ya, di sini. Nah, ini udah jadi nih tadi, teman-teman. Pin nya itu satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, harus diingat ya. Jadi dimasukin di sini nih. Nah, pin ini satu. 2 3 4 5 6 teman-teman. Ya. Nah, udah 6 GB kayak gitu, next. Di pencet anak panahnya ya, deploy Nah, udah jadi nih, teman-teman. Udah jadi ini untuk RDP-nya udah jadi dan teman-teman bisa langsung browsing kemanapun teman-teman suka ya. Ini di sini uh, Chrome ya. Lalu teman-teman yang mau mining itu ya di sini nanti untuk passwordnya nanti kan ditinggal dimasukin aja di sini ya mereka lebih familiar lah mereka lebih paham ya apa yang mereka cari gitu kan nah ini udah bisa pakai mining ya teman-teman ya untuk nya bisa di sini kan nah udah jadi nya Oke okay, teman-teman segitu aja ya uh, tutorial kali ini ya untuk MVP untuk mining ya jadi jangan dipakai yang kemarin yang Ubuntu kemarin ya yang Linux yang saya share yang tinggal copy paste Ya itu lebih baik untuk dongkrak jam tayang atau apapun ya itu lebih baik daripada mining ya. Oke teman-teman segitu aja dari saya. Semoga sukses dan ini bermanfaat Semoga teman-teman semua dapat rezeki yang lebih di PKN ini ya teman-teman dapat pekerjaan lain ya. Dan semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.